Kalau perlu besok nulis boyong kamu punya uang tolak kalau kamu punya istri tola langsung kredit mobil gak boleh. Ken kita sugem, ah. nanti kalau kamu kelihatan pakai lagi berarti ada orang datang ngetari zakat fitrah, bam. <tik> Ini tuh nggak ada perintah. Kamu harus masuk surga. Hah? Coba, coba, coba. Teliti, teliti, teliti. Kamu harus masuk surga. Kamu harus kaya. Kamu harus alim. Kamu harus sukses. Kamu harus uangnya banyak. Nggak ada. Yang ada itu Wa'amalu amalan sholiha Diperintah oleh Allah Melakukan amal yang baik Jadi yang terpenting kita ini ngamalnya yang baik Waktunya sholat-sholat Waktunya ngaji-ngaji Waktunya bekerja-bekerja Menciptakan sebaik-baiknya Urusan surga Urusan negusdi hmm? Innal amanu Wa jannah, hum itu urusan allah itu. Hmm? lebih baik kita masuk neraka tapi mendapatkan ridho dari Allah daripada masuk surga tapi tidak mendapatkan ridho paham? Ah. lebih baik fakir tapi mendapatkan ridho dari Allah daripada kaya lebih baik bodoh, eh? asal mendapatkan ridho dari Allah daripada alim. Intinya itu toh, rodi itu bila wabil Islami, wabil Muhammadin, nabi ya wassalam. Yang terpenting itu kita mencari ridhonya Allah. Apapun keadaan kita ini toh pilihan Allah. Dulu ada seorang ulama berdoa, "Ya Allah ya Rabb, kami minta ini." Alhamdulillah ijabah. Beliau berterima kasih. "Ya Allah ya Rabb, kami minta ini tidak ijabah, langsung sujud syukur berterima kasih, senangnya 10 kali lipatan daripada ijabah." Karena sesungguhnya Allah itu zat uh, yang Maha memilihkan. Hmm? Wa wa Allah itu zat yang maha memilihkan untuk kamu semua. Hmm? Allah itu maha memilihkan kamu. Anu Ustadz, apa? Saya yang asli pengen gandeng Ustadz, tapi kok saya jelek. gara-gara kamu jelek, kamu ngelirai wawetok, wawetok gak ada yang seneng. Pengen pacaran, gak payu, bles. Justru kamu diselamatkan oleh Allah dari perzinaan. Di luar sana ada lelaki-lelaki yang tampan, ada perempuan-perempuan yang cantik. Justru mereka masuk di limbah perzinaan. Dan akhirnya mereka dimurkai oleh Allah. Paham? <tuh> <tuh> ah. Wajah elek ki wajah sing barokah. <tuh> Anti pacaran. Huh? Anti khianat. Anti zina makanya kamu harus berterima kasih kepada Allah dipilihkan Allah yang terbaik makanya bila mana Allah itu murka kepada seorang hamba dia selalu tidak cocok dengan yang terjadi Hah? dia selalu pernah suatu ketika ada orang itu wiyakus saya kyai saya pengen kerja di pondok kyai boleh nggak apa kata saya boleh pengen gaji berapa apa kata mereka kalau bisa 5 juta kiai kalau nggak bisa ya ya udahlah Kyai apa kata saya nggak hm, ada saya ini minal fuqorah wal masakin jangankan 5 juta saya gaji kamu 10.000 ribu itu nggak mampu ya oh gitu ya. iya ya. ya maaf ya, ya. sama tinggal pengen kerja ini namanya ngarani saya ngajar kamu itu nggak ngarani bula ya tapi di gaji banyak sama Allah tapi berapa terserah Alhamdulillah satu bulan gak mati 1 miliar tak? carikan pegawai negeri yang gaji ini 1 miliar percaya gak? ya <tuh> <tuh> <tuh> kan pegawai negeri yang gaji ini 1 miliar Hah? saya ngejar kamu itu baru satu tahun mobil saya tiga kan pegawai negeri yang bisa Omamanya bisa pasti paling paling gade loh no itu gade kayak sertifikat pegawai negeri atau sertifikasi di digade nonik bang, hmm? Dengerin ini. Jadi kita ini ngikut programnya Allah, hmm? Ngikut aja, ngikut aja, hmm? Jadi yang terpenting to ciptakan sebaik-baiknya, menciptakan sebaik-baiknya. Hmm? Tadi kan ada orang macam lebih saya bilang Mas. Kalau pengen pekerjaan mubarokah, ciptakan sebaik-baiknya, Ojo ngawur, oji oh, banyak inji, oji, oji, ya. itu jadi menciptakan sebaik-baiknya orang itu rata-rata ini. Oh hidup oji, oji, oji, oji, oji, oji, oji, oji, oji, oji, jajan, oji, oji, oji, Orang itu kalau melihat pertama kali yang dilihat kakinya apa kepalanya? Kepala ini, sandal mur, atau seketemu, peci mu, beranak, dengerin. Saya masih ingat ada santri pamitan sama Romo Yai, pecinya merah semua, tiduk kani, ramajas, sampai sini nih paras wajimu ya uang tua nah, nanti kalau dapat kiriman beli peci paham? fakir jangan diperlihatkan Heh? ya enggak ya. makanya besok kalau kamu sudah berkeluarga tuh, jangan memperlihatkan fakir walaupun kelihatan walaupun kamu enggak punya uang waduh metek wudi gitu, paham bisa ah. <laughs> pak Ustadz saya ini kamu semua nawir, aja di teknol tuan jungkel ingin gue cawe teknis, ini kalau kamu segitu saya buat teknol, eh, oh jungkel tuh, aja teknol lah, tiplulol lah, mata saya itu cerdas, Allah, apa ya? Kalau di pondok-pondok sana sih memperlihatkan lutut, kalau perlu memperlihatkan, jadi membuat pon, membuat pondok gitu, -gitu. itu sinjiru, weli tujuannya apa juga Biar untuk sumbangan terus, perang gendah, eh? Eh, itu caranya. Jadi jangan memperlihatkan fakir. Kalau perlu besok Nawis Boyong kamu punya uang tolak kalau kamu punya istri itu langsung kredit mobil nggak boleh kan kita juga paham ah. nanti kalau kamu kelihatan lagi berarti ada orang datang ngeteri zakat Fitrah paham ah. ada orang yang didatangi diantri zakat Fitrah berarti orangnya pikir paham ah. itu, jangan memperlihatkan pamaras. Aras Pak Aras kan kaya raya lepas ini kayak pemulung ah yang pemulung-pemulung saya suge-suge ceklani Android ya. kemarin aku lihat malah HP ini HP iPhone pemulung-pemulung ya. ya, ya. saya itu punya teman pemulung mobilnya 5 kemarin aku lihat yang anak pang ceklani iPhone no. sama HP saya mahal dia HP saya harganya 7.500.000 itu HP-nya harganya 12 juta padahal anak pang Hah? Jangan kalah sama anak-anak pang, paham? Anak pang, pang. pang bedo, bisa hanting-hantingan kowe ada satu kuning-hanting Eh, salah, salah <tuh. <tuh. Artinya itu jangan memperlihatkan gitu loh Jangan melihatkan pikir hmm? Baju itu kalau jelek, jangan dipakai hmm? ya Terus Ustaz sedekahkan Sama siapa? Sama bapak ibu umum Karena orang bapak ibu umum ada kan baju, jangan gitu, Saya Dari dulu gitu, Baju itu langsung dipakai, Ini diberi dari Madinah ini. Langsung tak pakai terus tak, tak pakai terus Caranya seperti itu Yang jelek-jelek itu jangan di eh, Memperlihatkan Syukur Apa itu Kita ini kalau diberi nikmat Sama Allah itu dipamerkan coba tutup-tutupi beri nikmat oleh Allah sandali jepit Rp10 ewu padahal ke orangnya punya punya sandal harganya itu 250 juta kemarin beli di Singapura malah yang sing tinggal, sandal jepit eh? anu ustad, anu apa? nanti kalau jematan dicuri orang ya malah Alhamdulillah sedekah yang gede itu kamu berangkat jumatan sandal kamu dicuri orang. Itu sedekah itu bahayanya ngalahke kamu antarkan ke Fukorok Masakin. Kenapa seperti itu? Itu bagian daripada sedekah sirri, wow. Sedekah sir, sedekah sir itu sedekah yang kamu gak tahu siapa yang kamu sedekahi, Paham? Wow. Tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu siapa yang diberi. Makanya kamu dapat kiriman 300 ribu. Ditaruh di pak, di dimatikan, tiga ratus ribunya gilang. Itu ganjarannya banyak itu. Eh, walau tetap terus sedekah, di film mm. ini walau kecuali ditakongking alamnya itu. Lewi hilang ganjarannya nih. Siapa singgah ngomong sing nyolong Apa orang tua nyo ya? Eh, eh, eh. Dengan ini nih, bang, memperlihatkan kaya. Ini kayak gising ini kan walaupun dia fakir orang mengatakan kaya kenapa kok kelihatan kaya? gemuk <tik> orang gemuk in, walaupun rancid duit kan tetap orang mengatakan kaya Beber beratmu beratmu berat bagus <tik> wala 125 wala acara zakat, 125 wala wajib zakat itu. 10 persen ya. <tik> Diat gus, nak kepengin langsing caranya memakai baju hitam. Baju hitam kan nyedot nyedot sinar ya, nyedot sinar. Terus sinarnya masuk di tubuh, terus lemaknya kebakar. paham? Kayak eh, Mbak Mbak, kenapa Santi Santi Putih langsing semua? Pakai baju hitam terus? Nangka pengin coba pun langsung langsing gus? Ambek gue ini santeng putri yang pakai cadar-cadar langsing-langsing semua ha. ya apa enggak? <laughs> saya enggak pernah enggak pakai cadar langsing misat. nah kue gering asli kayak <laughs> ya. ya. ya, mana kue? Kaya? ini gering asli <laughs> ya, bagus dengan memeliharkan pikir gus paham gus itu hmm. ya, eh kamu hey. payah, kalau bisa ini saya ini menutupi fikir saya atau dari nikah pertama saya nikah pertama dapat punya anak dua langsung rental mobil. Saya rental mobil itu 15 tahun. tetangga tetangga nggak ada yang percaya kalau saya rental lo. Sebabnya saya kalau rental mobil itu dari rental pertama nyampe mobilnya dijual sebab 4 tahun loh. kan mobilnya di kredit itu. bayar lima hmm? juta Banyak orang bilang Pak Yai mobilnya banyak ya. Ya. Yeah kok mobilnya gonta ganti ya mereka mobil rental tapi nggak ada yang percaya kalau saya rental sehingga itu rental dan saya itu kalau pakai baju pakai baju yang bagus-bagus makanya diusahakan jangan, jangan terlihat fakir kadang-kadang ada mejid mejid mimbari wali. mimpari kadang-kadang wali rogoni 5 juta ini mimbar ini 25 juta ini. Insya Allah mungkin digari lagi datang lagi mimbar lagi ya. Untuk apa Ustadz banyak banyakan? ditulisi jual mimbar. kendaraan kiai stress ya. Kalau ada kiai, kalau ada kiai Dibully, dijelekan, digina, ati berarti tidak kiai, ah, Apalagi ada kiai di elek terus membuat bantahan di media sosial positif nggak kiai, kiai benar-benar kiai itu, kalau dijelek-jelekin orang langsung tasakuran. Kalau perlu, tau sing jelek, jelek diundang, diundang dihidyami makanan sengwena. Kalau perlu diwani engkong pedus engkong petus eh, racun. <tuh> Semoga diperkaya minnya wa Alhamdulillah <laughs>